Ya Allah, ini nih ngelebihin kepala aku guys gedenya guys sumpah. Tuh. Uh. Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Zetika Wijaya. Guys, kali ini aku berada di rumah makan pindang baung Sujendo, Organ 5, Jalan jen, uh, Jalan Sumat Lintas Sumatera, Organ 5. Ini makanan yang terkenal pindang baung, Guys. Jelajah dapurnya guys Halo assalamualaikum Sini kita lihat permisi Ini pindang Ini jualan apa ini Pindang ya Yang punyanya yang mana ini Oh ini Nggak apa-apa ya <guluh> Boleh tanya-tanya ya Sudah berapa tahun nih Bu fokus ke dia Wow sudah 22 tahunnya yang ter -the best di sini pindang bau pindang bau. ini namanya pindang bau apa Sun, pindang bau, Sun sujendo sujendo itu maksudnya Oh tiga suku ya Nah guys ini aku tadi udah ketemu sama yang punya ibunya nah sekarang kita lanjut dengan anaknya Sarah Namanya siapa, Mbak? Gusti. Gusti sudah lama udah ikut 22 tahun juga. Iya, soalnya oh. dari saya kecil ibu buka ini. Oh. Mantap. kita lihat-lihat dapurnya ya. Oke. Okay. Apa aja sih pindangnya? Yang kayak mana sih? Di sini menu utamanya pindang bau. Oh, ada yang ini. Ini kayaknya udah pada habis. Iya, nanti masak lagi itu Oh, ini buka dari jam berapa ini, Kak? Dari jam 6 udah standby, jam 6, ada eh, jam 6 pagi. Mm -mm. Ini ada pepes, pepesnya baung juga. Kalau oh, pepes baung juga. Mm -hmm. Tutupnya sampai jam, sampai ini malam, jam 11. Jam 11 malam ini ya. Mm -hmm. Ini nerima makan di tempat semua ya, Pak. Iya. Yeah. Berapa karyawan ini? Ada tiga, ada tiga ya. Mm -hmm. Ternyata ada menu-menu bebek, ayam, kacang kampung gitu ya, sambal terasi-nya nih. Sambal terasi toilet orang yang bingung Sambal apa ini? Sambal terasi. Heeh. Uh -oh. Jendo ya sambalnya juga. Hmm. Sunda, Jawa, Semendo. Jawa, Semendo. Berarti semua itu kayak beragam-ragam gitu ya, Pak? Iya. Yeah. Ditarif dengan harga berapa? mulai kalau apa? Mulai dari 30 tiga puluh tiga puluh tiga Ayamnya tiga puluh tiga puluh tiga puluh ayamnya puluh tiga puluh tiga puluh tiga puluh tiga puluh tiga puluh tiga puluh tiga puluh udah puluh tiga puluh Hmm. pas lagi yang melodok melodok Tuh, ya. ini yang jumbo wow yes hanya ya di Lampung ini guys Ogan, eh, Ogan termasuk Lampung ya kak? Iya Lampung Utara. Iya Lampung Utara. ya terima kasih. Nih, yang yang di Facebook tuh masukin mukanya tuh. Tukang buat jus apa gimana tuh? Oh, campur ya. Oh, nggak ada khusus jus, khusus, enggak ya. Jadi kerja sama tim ya. Iya. Yang punyanya juga turun tangan ya. Iya. ini perempuan semua ya kak? Iya. Gak ada semua. yang laki? Gak ada. Kak tanya-tanya ya. Gimana langganan di sini udah berapa tahun? 4 tahun, selalu di sini. Apa yang membuat balik lagi? Makanannya enak, pelayanannya juga enak. Jadi kangen balik oh, ciri khas. Kalau kakak ini orang apa sukunya? Ogan juga? Oh, uh, memang suka gitu ya. Empat tahun loh guys, tetep nggak pindah ke lain hati ya. Oh, mantap artinya, nggak salah. Makasih. Guys, inilah penampakan pindangnya, gila jumbo banget kan. Pokoknya orang yang dari luar kota kalau udah lewat arah sini mesti mampir harus. Tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Ogan 5, Lampung Utara, guys. Dia nggak hanya pindang depan Indomaret. Dia nggak hanya pindang, tapi ada ayam, ada uh, ikan, ayam goreng, lengkap kecuali bebek ya bu ya? Bebeknya oh bebeknya pun Masih ada. Lupa wow. Bebek pun ada guys, khusus malam. Berarti 24 jam ya ibu? Uh, sampai jam 11. Oh sampai jam 11. Guys, ada cah kangkungnya juga, ada cah toge-nya juga. Kalau pilihan sambalnya, ini sambal apa, Kak? Sambal terasi aja? Iya. Oh, sambal terasi, sambal nanas. Sambal terasi pakai nanas. Harus, guys. Pokoknya harus. Ini recommended banget buat saya. Saya belum makannya, tapi saya sudah <s plastics> sudah mengencet, mencas ini kayaknya guys ada kabau guys alias jaling kalau bahasa indonesianya apa ya ya kabau itu ya ibu ya jaling jaling jaling tuh dia kayak jengkol tapi dia warnanya hitam kecil-kecil guys ini enak banget ini. sama kayak petai juga rasanya tadaaaang guys omg inilah dia ya Allah ini nih ngelebihin ng ng kepala aku guys gedenya guys sumpah tuh Uh. Wow. nih guys So. Wow, pokoknya yang dari luar kota wajib mampir ke sini, guys. Bukan wajib harus, karena nggak bakalan nyesel, nggak bakalan nyesel, dijamin seribu persen. Aku mau nyobain, hmm, guys nggak amis. Dia pakai nanas, jadi kuahnya itu rasa-rasa kayak manis. Manisnya itu bukan karena gula, dia kayaknya dari nanasnya ini, guys dari nanasnya terus ada rempah-rempah ada kunyit ada lengkolas ada jahe terus ada bawang-bawangan gitulah ya cabe iris kayaknya dia diiris semua ini ini kayaknya harus aku belah kalau nggak dibelah ini kayaknya nggak bisa ini sangking gedenya oh OMG, wow, kita udah kayak naik perahu guys. Pakai terong, campurin ke sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. enak banget, Indangnya. hmm, dagingnya kejel kejel, hmm, kedat kedat jutong, kedat kedat gurih manis, hmm, hmm. ya, yeah. hmm, reca kangkung I'm going to Oh. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. ada tempoyak ini tempoyak ini dari Duren jadi dia udah diminepin selama berapa malam gitu Nah, ini tempoyak Dikasih sama sambal. Diaduk sama ikan. Tempe. Hmm, ya Allah. Hmm. Ya Allah, guys. Jangan cengkong. Hmm. Enggak dilanggan nggak nyetol jauh-jauh ke sini. Hmm. Guys, aku mau nyekiin penonton-penonton. Aku mau salomohin Sini, kita salomohin guys. Kita salamohin palanya Kita sedot-sedot Ya aku tinggal dulu ya. Aku mau lanjutin makan bareng tim. Jadi aku makan pelan-pelan menikmati. Alhamdulillah guys, habis. Aku udah gak habisin setengah. Tapi ini masih nggak habis guys. Saking banyaknya, saking gede banget. Jadi kita pun nggak kehabisan. Udah, sampai jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Jangan lupa like and comment dan subscribe. See you, bye bye. Kak ini bumbunya apa aja kak? Terasi ya? ya. Ada cabai, -cabai, cabai, -cabai merah. Ah. Oh dia nggak pakai cabai setan? Nggak. Kita pakai jengki. Jadi oh, pedasnya lebih ah, sama cabai merah gitu ya. ya. Guys lihat mm -hmm. guys. Aku nyul, guys. Mm -hmm. <laughs> Udah diajarin sama kakaknya tuh. Mm. Terima nah, Maka. kasih. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, dua Oke. Okay. Okay. Hmm. makasih Kita juga foto pakai HP kita. <laughs> iya. Oh boleh. <laughs> mm -mm. Um, oh yeah, nah. hmm. sini ya. Sini.